Hutan, pernahkah Anda melihat tumbuhan sirih hutan? Jika Anda belum mengetahui tumbuhan sirih hutan ini, Anda berada di channel yang tepat. Untuk tahu lebih banyak tentang tanaman liar yang ajaib ini Kami akan ulas secara lengkap dari asal-usul, morfologi, kandungan senyawa aktif serta khasiatnya yang luar biasa bagi kesehatan Namun sebelum lanjut kami ingatkan Anda untuk terlebih dahulu membantu kami untuk menekan tombol subscribe pada channel ini Untuk menambah motivasi kami membangun channel ini lebih baik lagi agar terus dapat memberi manfaat untuk semua orang jika Anda sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Anda semua senantiasa sehat dan sukses selalu. Selamat datang di channel Top Herbal Nusantara, kawan. Oke, kita lanjut. Sirih hutan memiliki nama ilmiah Piper aduncum atau dikenal juga dengan nama Matiku yang termasuk dalam keluarga Piperaceae. Merupakan salah satu jenis tumbuhan liar yang berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan Persebaran tumbuhan ini terbilang sangat cepat hingga menyebar dari daerah asalnya menuju berbagai negara Bahkan di beberapa daerah dianggap sebagai gulma yang menular dengan cepat dan amat meresahkan Siri hutan sering ditemukan di hutan terbuka dan berdrainase sebaik Tanaman ini dapat tumbuh hingga ketinggian 200 meter di atas permukaan laut Tumbuhan sirih hutan pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1869 di kebun Raya Bogor Selanjutnya pada tahun 1955 tumbuhan ini ditemukan di Papua Di Amerika tanaman ini sering digunakan sebagai bahan obat karena memiliki sifat antibakteri dan anti jamur Saat ini sirih hutan sering digunakan sebagai obat herbal untuk mengobati bisul dan luka Cara penggunaannya pun terbilang cukup mudah Anda hanya perlu mengoleskan getah tanaman sirih hutan ini pada area tubuh yang terdapat bisul atau luka pada kulit Masyarakat Indonesia juga sering memanfaatkan tanaman ini untuk menghentikan muntah, mengurangi rasa mual, melancarkan pencernaan sebagai antiseptik, serta membunuh bakteri, jamur, dan virus. Pemanfaatan tumbuhan liar ini masih dilakukan secara tradisional. Tanaman ini berupa semak atau pohon kecil yang dapat tumbuh hingga setinggi 8 meter. Daun tanaman berbentuk lonjong, ujung runcing pangkal membulat, tepi rata batang tanaman berbulu halus dan bunganya merupakan tanaman majemuk piper adunkum mengandung banyak senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan bagian yang umumnya digunakan sebagai jamu adalah getah pada batangnya di dalam daun tanaman terdapat minyak asiri saponin, flavonoid dan polifenol dihidrogen sakon, poperadusin A, B, dan C asebogenin, serta beberapa kandungan senyawa lainnya yang sangat bermanfaat bagi kesehatan serta memiliki khasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit pengobatan herbal dengan tumbuhan ini sangat minim resiko dan efek samping sehingga sangat aman untuk dikonsumsi di Indonesia, sirih hutan memiliki beberapa nama sebutan yang bervariasi mulai dari suruh-suruhan, sirihan, gedebong, seserahan, atau sirih hutan. Selain bermanfaat sebagai tanaman obat, sirih hutan juga dapat digunakan sebagai pestisida untuk mengendalikan hama ulat gerayak dengan tingkat kematian 65%. Inilah beberapa manfaat atau khasiat tumbuhan sirih hutan bagi kesehatan dikutip dari berbagai sumber. Manfaat yang pertama, mengobati bisul dan luka baru Kandungan minyak asiri, saponin, flavonoid, dan polifenol, dihidroxacone, poperadusin, AB dan C, dan yang terdapat dalam tumbuhan sirih hutan, ternyata bisa mengobati penyakit bisul dan luka baru Caranya cukup mudah anda hanya cukup menempelkan getah Batang tumbuhan sirih hutan ini Kira-kira 2 ml Dengan menggunakan kapas Lalu oleskan pada area tubuh Yang terdapat bisul atau luka Lakukan secara teratur Sampai gejala penyakit sembuh Manfaat yang kedua Berpotensi membantu pengobatan penyakit kanker Sirih hutan di tengah Memiliki kandungan kelompok senyawa kalkon Dan derivat gejala penyakit kanker pada tubuh manusia berdasarkan penelitian para ahli dilaporkan bahwa senyawa ini memperlihatkan aktivitas antikanker yang menjanjikan senyawa ini merupakan prekursor dari flavonoid dan isoflavonoid yang melimpah pada tanaman pangan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa salkon dan derivatnya punya aktivitas anti kanker pada beberapa sel kanker salkon alam dan sintetik menunjukkan efek antiproliferatif yang kuat pada sel kanker ovarium dan pada sel kanker gastrik HGC-27, hidroxylkelson dan isoliquiritigenin menunjukkan suatu inhibitor kuat pada karsinogenesis kulit secara in vitro Manfaat yang ketiga, mengobati penyakit tumor Kandungan senyawa salkon yang terdapat dalam sirih hutan diduga juga mampu mengobati penyakit tumor. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa salkon juga sebagai agen kemoprevensi. Berkemampuan menghambat karsinogenesis yang diinduksi oleh agen kimia melalui peningkatan tingkat glutation terreduksi. Namun, studi tentang efek anti tumor dari senyawa salkon ini masih terus dipelajari. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitasnya terhadap pengobatan tumor Manfaat yang keempat, mengobati mual dan muntah Orang-orang tua kita dahulu biasa menggunakan tumbuhan sirih hutan ini Untuk menghentikan muntah dan mengurangi rasa mual Caranya cukup mudah. Anda hanya perlu minum air rebusan daun sirih hutan ini secara teratur dua kali sehari sampai gejala penyakit mereda. Manfaat yang kelima, melancarkan pencernaan. Kandungan zat yang terkandung dalam tumbuhan sirih hutan ini juga dipercaya mampu melancarkan pencernaan sehingga tubuh akan terhindar dari berbagai penyakit yang tidak kita inginkan. Untuk mendapatkan khasiat ini, Anda pun cukup ambil beberapa lembar daun sirih hutan, kemudian cuci bersih, lalu rebus dalam 3 gelas air sampai mendidih. Biarkan sampai tersisa satu gelas, lalu dinginkan dan minum dua kali sehari, pagi dan sore hari secara teratur. Manfaat yang keenam, antiseptik alami, tumbuhan sirih hutan. Juga dipercaya memiliki efek antiseptik alami, antivirus, dan anti jamur. Anda dapat memanfaatkan getah batang dan air rebusan daun tumbuhan sirih hutan ini untuk dioleskan pada kulit yang terkena penyakit, atau air rebusan daunnya dibuat untuk berkumur, untuk membersihkan mulut dari bakteri, dan kuman penyebab penyakit. Itulah beberapa manfaat atau khasiat daun sirih hutan bagi kesehatan. Mudah-mudahan